Pada saat ini sudah online sekolah mati ada dua guru yang akan menjadi host atau penyelenggara dalam meeting tersebut bapak ibu wali murid cukup klik as to join terima kasih.